"Of knowledge does not teach men to be wise." Jadi banyaknya pengetahuan tidak akan mengajari orang untuk bijaksana. nah Ini kritik pada kita yang hanya maunya mengoleksi pengetahuan. tapi hidupnya tidak jadi lebih baik aleksi pengetahuan tapi pengetahuan itu hanya jadi apa ingatan di kepalanya yang tidak manfaat tidak mengefek pada kebaikan hidupnya Terus kamu kaget kalau ada orang yang ah, apa saja ditanya apa saja bisa jawab Belum Dia bijaksana kalau apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tahu Melahirkan hikmah, kebijaksanaan dalam kehidupannya Itu baru disebut orang bijaksana Kalau hanya tahu saja belum disebut bijaksana bisa menghafalkan teori-teori, menghafalkan konsep-konsep yang disampaikan oke jadi, tidak sekedar tahu, yang kedua those who love wisdom must investigate things. orang yang cinta kebijaksanaan berarti para filosof itu bukan ikut saja apa yang ada di sekelilingnya, tapi juga investigate dia meneliti dia juga meneliti banyak jadi filosofi itu tidak cuma membaca dari luar tapi juga menyelami kedua. jadi terus rules who love wisdom must investigate Many things banyak Oke, okay, itu sama. Di bawah juga ada those who love wisdom must investigate many things. Apa yang dilakukan? Applicant for wisdom, do what I have done. Orang yang menjalankan kebijaksanaan pasti melakukan apa yang sudah aku lakukan. Apa yang aku lakukan? Inquire with it. Investigasi Pertama-tama Menginvestigasi diri sendiri Membaca Mengalami diri kita sendiri Hasilnya apa? Itu kalimat terakhir People are to know themselves Orang harus tahu Tentang dirinya Tapi pada akhirnya Yang akan dia simpulkan adalah I am S, I am not Aku tidak menyelami diri ketemunya biasanya aku yang bukan aku kenapa karena kita itu biasanya menganggap diri kita itu bla bla bla, bla. tapi begitu kita selami ternyata tidak begitu jadi i am s i am not oh ini termasuk oposisi tadi jadi ternyata aku itu bukan aku prospek prospek ke depan cerah itu begitu kamu selami dirimu ternyata enggak begitu pak baru sadar saya ternyata saya selama ini ke kegeran pak tanggap aku itu penting gitu ternyata sama sekali teman-teman itu kalau muci muji saya itu benar-benar muci ternyata basa-basi ketemu kok bilangnya wah tambah ganteng aja ternyata bahasa sih pak saya baru sadar bisa order nah, itu ayam si ayam not dari mana kesimpulan itu muncul umpuan yermitin tadi kita menelaah ke dalam diri dan itulah yang dilakukan seorang filosof yang love wisdom yang tidak sekedar mengoleksi pengetahuan. Jadi jangan cuma mengoleksi pengetahuan, tapi bacalah apa yang dibaca dirimu sendiri. Kalau sudah membaca diri, apa yang ditemukan? IMS IEM Not. Ternyata aku ini bukan aku Itu maknanya luas, sebenarnya IMS IEM Not. Kalau masuk ke dunia Sufi, nanti jadi beda lagi. IMS IEM Not itu. Jadi ternyata. Aku ini bukan aku Aku yang dulu bukan aku yang sekarang ya, ya. Aku aku. Terus Dilanjutkan Tentang kebijaksanaan lagi Dog bark at what they don't understand pada apa yang tidak mereka mengerti. berarti apa orang itu semakin banyak menunjukkan dia tidak paham kalau sudah paham ya diam biasanya begitu jadi kalau orang sibuk bahas sesuatu Apalagi sambil menyalah-nyalahkan yang lain tentang sesuatu itu Biasanya dia belum paham Belum yakin benar dengan pandangannya Dog bug and go dalam Jadi anjing itu kan begitu Kalau ada orang lewat yang dia tidak tahu Dia juligakan terus Dia menggogok Pada apa yang tidak dia paham Makanya karena Sibuknya pada yang tidak kita paham Oke. Okay, nasihat yang selanjutnya, it's not too late to seek a new world. Masih belum terlambat untuk mencari dunia yang baru. Hidup ini harganya perubahan. Kekurangan kita banyak ya pasti. Ayo kita perbaiki. Kita bangun dunia yang baru. Masih belum terlambat. Kita untuk membangun dunia yang baru. Meskipun pemilu sudah selesai, menteri sudah dipilih, tidak apa-apa. Sudah yang jalan biar jalan. Kita bangun dunia yang baru. Dan yang terakhir, kuncinya untuk bisa membangun dunia yang baru adalah kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena all the are unaware of what they do when they, get, when they awake just as they are forgetful of what they do when they are asleep. banyak orang tidak sadar apa yang mereka lakukan saat sadar sebagaimana mereka lupa apa yang mereka lakukan saat tidur hidup kita ternyata sering tidak sadar tidak sadar itu berarti melakukan sesuatu tanpa pertimbangan dengan tanpa disadari. Biasanya ini karena rutinitas-rutinitas, karena tekanan masyarakat sekitar macam-macam yang kita jalan begitu saja, tidak reflektif, tanpa ada kesadaran. Maka kalau kita tidak sadar ya kita susah membangun dunia yang baru. Jadi syarat pertama kesadaran. Pengetahuan saja belum cukup, harus ada kesadaran.